Oke kita langsung saja apakah bintang 5 atau bintang 6 saudara-saudara apakah kita lihat Oke bintang 5 ternyata siapa itu semoga saja tidak meteorit ya Oke kita dapat operator baru apa ini Bintang lagi Dapat lauk, terus apakah kita berhasil? Apa bintang lima lagi dong? Dengan bom itu, apa tidak dong? Bisa sekali dapat bintang lima terus. Oke, okay. dan by the way, ini gelap sekali ya. Gua mau lepasin dulu, nah. Oke, okay, so guys balik lagi bareng gua dan Dremolana di game Agnike ya. Di video kali ini kita berada di server China lagi yang mana itu kita lanjut lagi kontennya yaitu menggacau anak ini ya. Tapi sebelum itu kita belanja-belanja dulu ya. Karena ini kebetulan ini tanggal 1 jadi reset ya. <laughs> dan berdua ini kita sudah melakukan berapa kali ya? Sudah melakukan 30 kali pull Dan belum mendapat bintang 6 Kita Dispam bintang 5 seluruhnya Semuanya itu Banyak sekali Dispam bintang 5 itu cuy 1, 2, 1, 2 Oke kita sudah sampai di sini Dan kita membeli tiket Tiket ya Tiket HH 2 biji Dan ini mungkin kita habiskan Ya kan Nah gak sempat Gak bisa cuy. Ya mungkin kita pakai rondum mungkin ya untuk memaksimalkannya ya. Kita balik lagi ini ke sini lagi dong. Oke, okay, total jadi eh uh, berapa itu tadi? 3 tambah 2 5 tambah 7 eh 8 ya. Berarti 2 kali pakai random. Oke. Okay. Kita 10 kali saja, semoga ini vortpad sekali. Oke, okay. semoga saja kita dapat ini yang ke-31. Wish that man 31. Lebih baik uh, 10 10 <laughs> karena apa? Sistemnya itu gachainya itu 10 10 lah. Ya semoga saja kita dapat bintang 6 lah ya, langsung ya. Oke, okay, bintang putih bintang putih lagi dong seharusnya itu bintang tiga dan medewee suaranya ini mana bos oke okay. yang kedua ya puluh Hai Oke siapa ini bintang tiga lagi Wow men men buku sepukui ampas masih ampas ternyata hai hai masih dong Oh ya dan btw ini unik tes ini banner dua periode ya nanti itu ada lagi tanggal 9 ya bulan 9, eh tanggal Ya, tanggal 8 maksudnya. Tanggal 8 bulan 9 ini nanti ya. Dan begitu juga banner-banner yang lain. Seperti banner Torn. Itu juga dua kali periode. Ada lagi itu nanti. Dan kita semoga mendapat eh, test Dan juga itu Andriana ya. Oke, okay, bintang 5 lagi dong. Oke, okay, kita dapat read. Uh, Semut ya. Oke, okay, kita dapat read. Terima kasih. Oke kita sudah empat dan selanjutnya yang kelima ya <coughs> 40 kali dan BW itu nanti pada tanggal 9 itu nanti eh pada tanggal 8 nanti juga itu ada 10 h gratis lagi dan kita coba saja di sini tapi ini benarnya baru lagi dong bukan rollnya itu baru lagi tapi uniqueness tetap kita kejar uniqueness ya ini 41 kita lanjutkan saja 41 dulu cuy. Nanti gua sisakan lah di off kamera mungkin ya. Genapkan jadi 50 kali nanti ya. 41 3s Oke, okay, ini yang ke-42 Oke, okay, ini yang ke-42 Lanjut lagi Oke, okay, bintang 5 lagi dong Meteorit dong Ini kita dapet bintang 5 terus loh Nah bintang 5 terus 43 43 43, 43 itu tadi meteoroid ya Ini 44 dan di sini 45 Wow man. akhirnya kita dapat tas warna kuning bintang 5 PT red muncul Alhamdulillah ya Allah akhirnya ha <laughs> ya, Yahut sekali dong akhirnya itu tadi itu bintang 5 ya bukan bintang 6 itu tadi piiratnya red naik <laughs> rednya naik terima kasih Yeah. Akhirnya kita tidak menghematlah sedikit. Terima kasih sudah 45. Ya. 45 pul Terima kasih oh, nah. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai dua video ya. Jangan lupa diberi like dan subscribe juga channel ini supaya tidak stuck. Oke, okay, gua Adrian Darmolana undur diri sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.